nah gerakannya beribisin mantap sihir. Lang leo cah. Darawira Itu Bapak dikasih minum dulu eh Sampai, Sampai. <tiphan> <keman -tum local, tiphan> ini. Ah si yeah. Waras Pak Adi, kon gak sakir Tepuk masih Lain Ini benar-benar cahaya konon duet ayo kir konon. <laughs>